Sakit aku rasakan Terlalu dalam peri Kau mengapa berubah Pada waktu aku Benar-benar cinta ada dirimu, tak perlu kau ucap. Kau bukan terbaik buat diriku. Sedang kau coba menjadi... Yang terbaik untuk dirinya, terima takdir ini. Andainya kau bukan milikku lagi. Oh, oh bahagialah engkau. Bersama dirinya Semoga tak kecewa Luka ucang Kau bukan terbaik buat diriku Sedang kau cuba menjadi Yang terbaik untuk dirinya Ku milikku lagi oh bagi engkau bersama dirinya semoga tak kecewa